Assalamualaikum والصلاة والسلام على المدى في الحيطة اللي نبينا محمد وعلى عالق وصشده ومن تبعكم بأحسان إلى المدين والمدين معشر الإخوة والأخوات كوم الشيئين والمشيئين رحمة الله ورحمة الله Sahih Muslim Dari sahabat yang Yang bernama bin Khimar al Tapi untuk kajian kita di kesempatan ini adalah tentang tiga golongan dari penduduk Sorga yang di dalamnya sifat-sifat penduduk Sorga itu. Yang hidupnya ia berkilau. Al-Muja Asyrih R.A. berkata Anwar Rasulullah S.A.W. Qala datawarin Fi khutbatihi Syukur Rasulullah S.A.W. Suatu hari dia berkata pada khutbahnya Kalimat khutbah itu Kadang digunakan untuk khutbah Jumat Dan kadang digunakan untuk Pembicaraan Nabi SAW berdiri di tengah para sahabatnya. Jika dari Sirah Nabi SAW, dari hari -hari -hari itu, itu kita melihat Puan Nabi itu berdiri di tengah para sahabatnya di berbagai kondisi dan keadaan. Dan kadang Nabi Alaihi Berdiri menyampaikan sesuai dengan keperluan kadang beliau memperpanjang, memperbanyak Bahkan semua kisah yang menajubkannya Dilihatkan oleh sahabat yang mulia Amr Ibn al-Aqtab r.a Di sahih muslim juga. Beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas bender, kemudian berkhutbah kepada para sahabatnya. Lalu dia lakukan setelah sholat subuh, naik ke atas bender, berkhutbah terus beliau berkhutbah sampai kapan? Ya, yang anda disangka sampai matahari terbit saya. Sampai waktu tuhan Dia terus berbicara Sampai masuk waktu tuhan Ya, ini bukanlah kuat Begitu masuk waktu tuhan Dia turun Lalu sholat mengulangi para sahamat berulang tamar di akhtab itu enggak ada di suat para sahabat itu kabur lari perubatan panjang <laughs> setelah selesai sholat babi naik lagi kewimbang terus berbicara sampai masuk waktu asar. turun sulat asar di para sahabat kemudian naik lagi mereka nah, lebih berbicara sampai masyarakat di Maghrib. Lalu da'arah membuat bentuknya untuk terlihat ya. Da'arah dalam sehari pro, Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Tidak ada juga di dalam insya Allah. Insya Allah kan. cuma untuk sholat saya. Jadi cuma istirahat saya Istirahat sahur, tidak ada istirahat makamnya. Subhanallah. Katakanlah Ta'ala bertanya, yang paling bagus berhak di antara kami hari itu yang paling banyak ilmunya." Jadi saya bayangkan, ya? Nabi itu berbicara seru banyaknya. Ya. Nabi itu betul dalam pengajaran. Kadang guru itu dia mengajarkan ilmu, nggak mesti semua yang hadir itu hafal apa yang diucapkan kepada sana sebagian hafal, sini sebagian hafal, sana sebagian hafal, sana sebagian hafal apa yang disampaikan terjawab dan terpelihara, itu sudah cukup, jelasnya? Karena di masa sekarang, terus sebagian paruh laut mengajarkan ilmu dalam satu kitab dalam satu hari, beberapa hari selesai kitabnya. Ya. Mungkin semua yang hadir itu ya hafal semua apa yang disampaikan atau langsung paham. Tapi sepanjang yang disampaikan sudah ditangkap oleh orang-orang yang hadir maka itu sudah cukup untuk keperluan pengampian ilmu. Tapi kalau menunjukkan sesuatu ini gambaran untuk kita bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para nabi dan rasul. Oleh disifatkan sebagai seorang pemimpin, seorang raja, seorang uh, pemimpin negara, maka beliau yang terbaik pada sifat-sifat dan pembawaannya. digambarkan dalam bentuk apa saja? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri mulia dan dalam contoh. Iya. Dan juga gambarannya bagaimana para sahabat nabi, keseriusan mereka, kesungguhan di dalam menyimak, mendengarkan, menghafalkan. Ini mereka sampaikan hadits ini, kadang <coughs> haditsnya panjang, itu mereka hafal dari nabi s.a.w. Karena para sahabat itu orang yang paling wara orang yang paling hati-hati dalam menyampaikan riwayat-riwayat dari Nabi saw karena itu diriwayatkan dari lebih 100 sahabat bahwa Nabi saw bersabda dan Talia Tabwa ya maka ada aku ya siapa yang berdusta atau keliru terhadapku menyampaikan riwayat secara sengaja karena dia siapkan tempat duduknya dari neraka kata itu dalam bahasa Arab Bisa bermakna dusta Dan bisa bermakna Keliru Kata Itu bahasa penduduk Hijaz Seperti itu Jadi orang yang Keliru menyampaikan Tapi dia, selagi, dia tahu kliru, selagi Bukan berdusta Dia tahu dia keliru Tapi tetap dia sampaikan Maka Dia juga menanggung Ancaman tentara sahabat itu, manusia yang paling jauh dari sifat seperti itu. Kalau itu, mereka kalau menyampaikan riwayat dan hadis itu teliti sekali dan detail. Karena riwayat-riwayat ini luar biasa, ya? dan terbukti ketelitian mereka itu, tatkala seorang sahabat pada hadits yang sama, diriwayatkan oleh belasan puluhan orang. Ternyata yang dihafal sama yang di dari sahabat itu sama. Itu menunjukkan bagaimana keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada orang-orang yang dipilih mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghafal syariat seperti itu menjaganya. Itu bagian dari kebenaran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lahnu nazzalna jikr, wa inna lahu Sungguhnya kami mengerungkan dan diker, Al-Quran dan kami layakkan menjaganya. Iya. Karena itu ciri kebaikan pada seseorang, apabila dia punya semangat yang besar, seperti semangatnya para sahabat Rasulullah salam dan Yang kita singgung tadi tentang kekuatan amaliyah, salah satunya bentuk dari health semangat seperti ini.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 Rasulullah sallallahu pada suatu hari pernah berkata di khutbahnya, Rabbi amarani Ketahuilah inna ya Rabbi amaranii an u'allimakum ma Subhanahu wa ta'ala memerintah saya untuk mengajari kalian tentang apa yang kalian jahil tentangnya. Jahil terhadapnya, dan pengajaran itu dari ilmu yang Allah ajarkan untukku di hari ini. Ya, nah ini menajubkan ya. ya Rasulullah SAW terima dari ilmu di hari itu, disampaikan hari itu juga. Oleh Nabi SAW, Itu ciri Nabi kita Shallallahu alaihi Wasallam kesegeraan dan kalau dilihat pada kesegeraan Rasulullah SAW wasallam dalam segala hal itu perkara yang menakjubkan di kehidupan nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sudah ada para nabi sebelumnya diperintah oleh Allah menyampaikan kepada kaumnya kadang terlambat pada sebagian hal seperti di hadith, Abu Malik al-Syari di Ruwet, Imam Ahmad. Tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Yang diperintah menyampaikan lima perkara kepada kaumnya. Tapi dia terlambat menyampaikannya. Sampai ditegur oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Yahya berkata. Tidak saya akan sampaikan. Jangan kamu yang menyampaikannya. Saya khawatir siksaan Allah turun kepada saya. Kalau saya tidak menyampaikannya. Maka pun beliau pun berdiri di tengah kaumnya menyampaikan perintah Allah. Setelah itu Nabi berkata, "Sungguh Allah memerintah saya di khamsin dengan lima perkara yang Allah perintah saya untuk menyampaikan kepada kalian." Langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ini. Ya. Ini namanya kesegeraan. Kesegeraan. Suara itu bersegera pada kebaikan itu ciri seorang mukmin. Iya Itu ciri penduduk sorga Ciri penduduk sorga Karena penduduk surga itu Selalu sifatnya Diterangkan Wafidda dika faliatana fasil mutanafisun Dalam hal tersebut Orang yang bersaing berlomba-lomba di alamnya untuk hal yang semisal dengan ini hendak orang beramal beramal beramal dengannya ya. jadi ada bentuk kesegeraan cepat menyambut peluang dilihat ada ketaatan dia segera melakukannya tidak mengundur-undur mengundur-undur sebab kebiasaan mengundur apalagi perkara-perkara besar seperti sholat seperti apa namanya, kesegeraan kepadanya, itu kadang bukan sifat yang baik. Dan kadang itu berasal dari sifat kaum munafikin. Inilah munafikin mahu hadir, mahu nakilah, mahu akhada, mahu hukum, mahu nyakal, mahu ilah salah, tika mahu kusana, yura, unan, nasang, walayat, korilah, maha ilham, kaum munafikin itu ingin menipu Allah. Tapi mereka mendapatkan kebalikan dari perbuatan mereka, mereka yang tertipu. Dan mereka ini kalau berdiri untuk sholat, mereka malas-malasat. Dia ingin dilihat oleh orang-orang dan tidak berpikir kepada allah kecuali sedikit saja. Itu kalau menafikan, segera Kalau segera-segera dalam malas namanya. Tapi orang yang beriman enggak. Mereka sebagai ulama menafsirkan ketika menafsirkan ayat, seorang mengetahui kalau berdiri kata Ibnu Abbas, berdiri untuk sholat, maka dia berdiri dengan masyad, dengan semangat penuh dengan harapan supaya berbeda Dengan sifatnya. Kalau menafikin, nah, itu suatu hal yang dibawa untuk jiwa. Sampai bangun untuk sholat subuh, ya berat sambil mantuk-mantuk. Itu tidak cocok ya Harus dihadirkan Berbentuk semangat itu Karena jiwa itu Kalau tidak dididik, tidak dibiasakan Untuk Hal yang baik Maka dia sulit Untuk terpacu Harus dibiasakan Itu di awal-awal Kadang agak sulit Berat, tapi kalau orang sudah terbiasa Nah, itu sudah menjadi kehidupannya. Kalau dia sudah terbiasa. malah dia tidak enak kadang. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut. Ya. Itu kita baca ya di biografi ulama masa kini ya. Ada suara Sheikh di masa sekarang namanya Sa'ad bin Al-Husayyid. Rahimah Ta'ala. Saya pernah jumpa dengan dia satu kali. Hadir di majelisnya Seorang yang Apa namanya Kurus begitu Penampilannya biasa saja Bicaranya juga tidak ada yang, Apa namanya Kata-kata yang seperti orang Para yang kalau bicara fasir Dan seterusnya Tapi suha'ah Orang yang nanti baca biografinya Bisa nangis lihat orang ini Dari Keindahan Akidahnya, hanya amalannya, ibadah hanya, dakhlaknya yang tinggi. Beliau cerita tentang diri yang bahwa beliau itu dari semenjak muda kebiasaannya di masjid antara maghrib dan isya. Itu kebiasaan semenjak muda. Kalau maghrib isya di masjid, maghrib isya di masjid. Di akhir hayatnya, ya beliau sakit keras begitu, dia tidak enak di rumah. Dia ke masjid, impusnya pun dibawa ke masjid Itu karena sudah terbiasa dengan sesuatu Maka dia jadi tidak enak kalau kebiasaan itu Tidak dibawa nah, Itu perlu seorang membiasakan diri Dengan kebiasaan-kebiasaan Sama kalau ingin berdakwah, Seorang yang melukui dakwah Dia merasa tidak enak kalau dia Tidak memberikan ilmu kepada manusia sama dengan seorang penuntut ilmu, dia kalau sudah cinta dengan ilmu, dia akan merasa ada separuh dari jiwa yang hilang. Kalau dia tidak ada, dia tidak belajar, ini bukan separuh jiwa yang sebelah sana. ya, bukan separuh jiwa yang ada dosa yang mahasiswa. Ini terkait dengan apa? Dengan ketahatan dari ilmu, swaham. ya Maka itu harus dipahami. Bagaimana bahasa-bahasa Perbuatan-perbuatan Para ulama Rahimahumallahu ta'ala Itu ada sumber dan contohnya dari Nabi Salallahu alaihi wa sallam Kemudian sini Nabi diperintah Untuk mengajarkan kepada kalian Apa yang kalian tidak tahu itu Tugas seorang Nabi Dan tugas berikut Nabi Salallahu alaihi Wasallam Untuk mengajarkan ilmu Iya Kata lagi, alaihi wasallam ilmu itu Saya tidak diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk kasar dan mempersulit, tapi saya diutus oleh Allah sebagai seorang guru yang mengajari kalian dan sebagai orang yang memudahkan dengan yang di dalam firman imam yang ketemu di masjid haram setelah surat isya ketemu di pintu masjid ya, maka mereka pun medakar yang berkata saya hafal di bab salat sekian Hadith dia sampaikan temannya menjawab saya juga hafal begini dan begini itu. terus bergantian dan mereka tidak berhenti mereka tidak sadar Kecuali ketika mendengar Adam untuk sholat subuh, daripada Isya ini, ya, sakit asyiknya, sadar nanti ketika apa, terdengar Adam sholat subuh, kita terdengar Adam sholat subuh, tidak sadar-sadar, <gülüyor> ya, suara orang ya. kepala ayah kita, dan kekurangan kita. Iya. Itu berdasarkan namanya, kata dunia akhirat. Itu tadi Siapa yang dapat ilmu dan selalu biar ulang ulangi bersama teman-temannya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Karena itu, terus yang kontinu mudakara dalam ilmu Sebab hidupnya ilmu itu dengan banyak diulangi, lagi ya. Kenapa ada orang-orang yang galau Dengan dakwah sunnah Ya karena masalahnya itu Ahli sunnahnya sifatnya selalu mengenai ilmu Menyantukan ilmu Ribut ceraiat menyantukan ilmu Dan ilmu itu kalau disampaikan Pasti ada bidang yang hilang Itu pasti Sebagaimana kalau ilmu Ribut hilang Mesti ada bidah yang muncul. Karena ya. itu kata Abu Hazim rahimahu ya, "Ma'arainya sunnatul mu'bahah, ma'arainya bid'ahul sunnatul mu'bahah." Kata kami tidak melihat ada bidah yang tersebar di tengah manusia, kecuali ada sunnah yang ditelantarkan. Dan ya, ketika sunnah itu disampaikan, dihidupkan, diajarkan. Pasti bidah itu akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan sendirinya. Itu cara para ulama mengobati berbagai kejadian. Karena ketika terjadi di Kufah, mazhab Abu Hanifah dan murid-muridnya yang membolehkan, Nabi yang sudah berubah menjadi memabukkan, mereka bolehkan untuk dibunuh ya itu pendapat Abu Hanifah rahimahullah dan beberapa orang muridnya maka untuk mengobati kejadian itu, Imam Ahmad menulis kitab al-asyrubah dan dia mengajarkannya kepada manusia ya. dan sampai sekarang dikenalnya bahwa itu adalah hal yang diharamkan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. jadi itu cara para ulama ketika menyampaikan atau menjelaskan tentang hal-hal yang keliru mereka menyebarkan ilmu untuk mengobatinya. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang diperintah dan kegiatan dia seperti yang tergambar ya di dalam hadis ini. Allahumma rabbi al-malik, am al-awalina kunliman minal rimma, atau najahilin minal anna mani yamihada. Ketahuilah bahwa, ya Allah, zatul jannah memerintah saya untuk mewajari kalian. Apa yang kalian tidak tahu dari hal yang Allah ajarkan untuk di hari ini? Ya, apa itu? Hari nah, haritnya panjang, haritnya panjang. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi di sini kata beliau penduduk sorga itu ada tiga penduduk sorga. Ada tiga, ya mungkin nanti akan ada yang bertanya loh penduduk surga cuma tiga, tiga golongan saya. saya daripada ini berdua, berarti tidak ada lagi yang lain, nah, tidak seperti itu ya, itu penuntutan, misalnya tanda kumanafikan ada tiga, sebenarnya tanda kumanafikan ada empat. Mesti bahwa tanda menafik Cuma tiga atau cuma empat Nabi berkata Hak seorang muslim Atas muslim yang lainnya Ada lima, di sebagian riwayat muslim Ada enam Bukan artinya cuma itu Misalnya Nabi berkata Ada tujuh golongan ditubuhi di bawah duhan Bukan artinya Cuma tujuh, yang lainnya tidak ada Maka Mubu Hajar itu Beliau menulis Sebuah risalah yang menerangkan ada ternyata empat belas yang lainnya. Selain itu, jadi yang lainnya dari 7 tujuh, tujuh, lima, enam, dua puluh satu, batang asli, dia tambah lagi ya. Biasanya lainnya, hai, maksudnya itu bukan pembatasan. Kalau kata para ulama, halusin fikih, apa namanya? daripada tujuh. Jadi jumlahnya menjadi dua puluh satu. Datang as dia tambah lagi. Ya, belasan yang lainnya. Jadi maksudnya itu bukan pembatasan. Karena itu kata para ulama ahli usul fikih apa namanya? Mafhumul adat itu malah Pemahaman kebalikan dari jumlah itu tidak ada hukumnya. Jadi jangan mengartikan kalau tiga berarti tidak ada yang lainnya, tidak ada yang keempat. Tapi disebut tiga, maksudnya itu penjelasan jumlah. Banyak hikmahnya, mungkin Nabi mengajarkan sebagian supaya mudah dihafal, supaya mudah diingat. Mungkin orang yang dinasihati, cukup tiga itu. Karena sebagian orang kalau dikasih lebih dari tiga, dia tidak bisa hafal. Kasih tiga saja. Jelas ya? Baik. Karena itu ada orang-orang yang, apa namanya, Kelasnya berbeda ya. Kelasnya berbeda. Sampai disebutkan di kisah siapa namanya. Uh, Al-Asma ya di sayembara itu yang dilakukan oleh seorang khalifah. Khalifah menantang para penyair. Siapa yang punya sebuah syair yang saya tidak pernah dengar maka saya beri hadiah. Nah khalifahnya jago. Satu kali dengar dia sudah hafal dan Khalifah punya budak perempuan, dua kali dengar, dia sudah hafal. Dan Khalifah punya lagi budak lagi-lagi, tiga kali dengar, dia juga sudah hafal. Ya kalau datang seorang penyair, menyampaikan syairnya, dia sudah bikin nusapaya sehari semalam, begitu datang depan Khalifah, kamu kok dapat syair, sudah basi. Saya sudah hafal. Diulangi lagi, karena dia bisa hafal satu kali. Tidak percaya bahwa itu sudah basi. Ayo, budak perempuan. Dia sudah dengar dari penyair satu, dari khalifah dua, budak perempuan sudah hafal. pernah dia, jurus dua dia bisa. <gurus> ya. Ibu Di budak perempuan juga baca. Sudah basi kan. Masih tidak percaya. Ayo, budak laki-laki. Nah ini sudah dengar tiga kali, dia juga sudah hafal. Akhirnya penyairnya pulang dengan apa? Dengan kesedihan. Sampai didengar oleh al-asmai, namanya Abdul Malik di Ukraib maka dia membuat buah syair yang unik yang susah untuk dihafal <tusah> susah untuk dihafal jadi maksudnya tingkatan-tingkatan orang itu di dalam memahami itu berbeda-beda ya, makanya subhanallah Nabi itu pengajar yang paling top sudah, beliau paling pandai mendudukkan segala kondisi sesuai dengan apa yang mencocoki. Memberi untuk setiap orang apa yang layak dan paling pas untuknya. Itulah Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Iya. Jadi beliau berkata, Ahlul Jannah salahlah. Penduduk sorga itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, Du Sultanin, Muksitun, dikun Muafq. Yang pertama adalah seorang yang memiliki kekuasaan. Dia berlaku adil. Banyak bersedekah. Dan selalu diberi taufik oleh Allah. Selalu diberi taufik oleh Allah. Ini yang pertama dari penduduk surga. Orang yang punya kekuasaan. Du Sultan. Dan kata Du Sultan di sini, memang mana asalnya yang Benak itu akan kesana. Kalau dikatakan orang yang punya kekuasaan adalah pemerintah. Orang yang punya kekuasaan umum. Ya. Tapi dari sudut lafad sultan itu bisa masuk juga kekuasaan seorang pada rumahnya. Seperti kepala rumah tangga. Jadi ini sifat penduduk sorga bukan untuk kepala negara saja. Tapi juga untuk kepala rumah tangga juga bisa. Atau kepada siapa yang Allah berikan padanya amanah. Di suatu kepemimpinan terhadap Sebagian manusia, sebagian orang Atau di kepemimpinan umum Duh Sultan Iya Datang di dalam Hadid Abu Qarira Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah "Sabatun Saba'atun Allah tahta dhillihi Yawmala dhillah illa dhilluh Ada tujuh golongan Ya Allah teduhi di bawah teduhan arsnya Hari kiamat di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Bisa dibayangkannya Pada mahsyar, matahari dekatkan di atas kepala. Dalam satu hari, yang dibahasakan seperti 50 ribu tahun. Tidak ada tuduhan kecuali teduhan Allah. Ternyata ada tujuh golongan dituduhi di bawah teduhan. Siapa yang paling pertama disebut oleh Nabi? Ali Imamul Adil. Seorang pemimpin yang adil, kata iblul Hajar rahimahullah, ketika menjelaskan tentang tujuh golongan ini, kata beliau, memang di dalam hadis tersebut laki-laki. Tapi bukan perempuan tidak masuk di dalamnya. Ya, siapa saja yang menduduki posisi itu, dia juga dapat keutamaan. Seorang perempuan di tengah keluarganya, di tengah anak-anaknya, dia diberi aman oleh suaminya. Itu bentuk dari tanggung jawab. Kalau dia bisa berlaku adil, dia juga dapat. Dari keutamaan ini, sama ini sultanin. iya, muksit, dia selalu berlaku adil, berlaku adil. Keadilan itu indah, nah, hal yang baik, dan seorang hendaknya berlaku adil, Andai berlaku adil pada dirinya, pada keluarganya, ya jangan dia egois lalu merasa dirinya serba benar. Paling benar. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Pasti ada kekeliruan. Ya, kita kadang perlu introspeksi diri juga. Mungkin ada hal-hal yang keliru. Apa yang kita lakukan. Dan itu mungkin perlu untuk diperbaiki. Ya. Demikian pula adil di dalam Memberikan hak-hak adil di dalam menegakkan hukum-hukum. air nah, ini namanya. Kemudian yang ke... Dari sifat berikutnya di... Muksidun Mutasabdiq. Dia sering bersedekah. Sering bersedekah. Sering memberi. Iya, sering memberi. Umumnya orang yang punya kekuasaan itu, sifatnya itu selalu serba diberi, serba. Orang perlu kepadanya. Dia tidak perlu memberi orang supaya orang itu senang kepadanya. Tapi ini subhanallah, dia bisa ber, berlaku dermawan, perhatian kepada orang, berbuat baik. Nah ini sifat penduduk sorga. Sifat penduduk sorga. Iya. Kemudian sifat yang terakhir dari golongan yang pertama ini adalah muwaffaq. Dia selalu mendapat taufik. Artinya Allah berikan padanya sebab-sebab dengannya dia dapat taufik. Dimudahkan kepada kebaikan, dimudahkan kepada kebenaran, dimudahkan kepada jalan yang lurus, dimudahkan kepada hal-hal yang baik. Itu muwaffaq namanya. Iya. Yeah. Muafak, nah ini akan didapatkan oleh seseorang Taufik ini apabila dia memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, dia di atas akidah yang benar, sebab itu sumber Taufik keimanan dan akidah yang lurus. Kemudian yang kedua, dia komitmen di dalam beramal dengan amalan salih, nah itu bentuk dari Taufik. Kemudian yang ketiga untuk taufik adalah baik yang ketiga dari bentuk taufik ya adalah seorang itu atau dari sebab dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan kemudahan. Ya. Diberi taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Tsulaih alaihi salam atau Nabi Salih alaihi salam beliau berkata, "In uridu illal islaha mastataatu." Nabi Shuaib ya dan Ya, saya hanya menghendaki mengadakan perbaikan sesuai dengan kemampuan. Tidak ada taufiq bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Ya, kepadaNya lah saya bertawakal dan kepadaNya saya kembali. Maka seorang hamba itu. Kalau dia di atas kondisi ini selalu mendapat taufik. Demikian pula sifat yang disebut di sini keadilan. Ya dari alqist keadilan itu dia dimudahkan diberi taufik oleh Allah. Karena itu seorang yang memiliki wilayah semakin dia berlaku adil semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Dan itu dijadikan kaidah umum oleh para ulama di berbagai pembahasan. Ya, kalau dibahas misalnya, mana yang lebih banyak pahalanya antara seorang imam dan muaddin? Maka kan imam itu lebih tinggi pahalanya karena dia ada kepemimpinan di dalam solat Kepemimpinan untuk orang pada kebaikan itu lebih besar nilainya dengan berbagai sudut pendalina. Ya. Demikian pula kalau dia rajin bersedekah, gemar berbagi, gemar memberi, dan sedekah itu jangan diartikan selalu dengan harta saya. Dia bisa bersedekah dengan tenaganya, ada orang mengangkat barang dia bantu mengangkat barang. Dia bisa bersedekah dengan idenya, dengan pemikirannya, dengan nasihatnya. Dia bisa bersedekah dengan apa? Dengan ilmu yang dia berikan. Iya. Dan itu semuanya sifat-sifat penduduk surga. Amman, aqta, wattaq, wasadqa bil khusna. Siapa yang gemar memberi. Memberi itu para ulama. Bisa memberi harta. Memberi ilmu. Memberi manfaat. Masuk di dalamnya. Maka akan dimudahkan kepada al-yusra. Al salah satu dari dua penafsiran. Dimudahkan ke sorga. Dimudahkan ke sorga. Iya. Maka ini sifat yang pertama. Dari sifat penduduk sorga. Duh sultanin maksudun, mutasyadikun, muatfak. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warajulun rahiman, rakyil qalbi, di kuli di kurba wa muslimin, adalah seorang lelaki yang perahmat, dia perahmat dan lembut hatinya untuk karib kerabatnya. Dan nah, untuk setiap muslim. Untuk setiap muslim. Nah, ini sifat luar biasa ya. dari sifat ini. Ini sifat Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam sallam. Lakadijakum rasulun min anfusikum. Azizun alayhim anittum. Harisan alaykum bil mu'minina. Ra'ufur rahim. Kalau datang kepada kalian seorang rasul. Dari diri-diri diri kalian. Orang Arab. Berasal dari orang Arab. Beliau sangat berat kalian itu menyelisih perintahnya. Maksudnya kalau ada yang menyelisih perintah beliau tidak masuk ke dalam Islam. Nabi itu sedih. Sampai nabi-nya itu pernah ditugur oleh Allah dalam firmannya, nya "Fala ta'dhab alaihim hasarat. Jangan jiwa kamu itu pergi penuh dengan kesedihan terhadap mereka karena hidayah dan petunjuk di tangan Allah. Bukan engkau yang menentukan. Ya subhanallah. Jadi beliau itu sangat cinta. Semangat kalian dapat hidayah. Hari asalamualaikum. Sifatnya dan terhadap kaum mukminin sangat merahmati apa sangat menyayangi dan sangat merahmati. Itu sifat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Orang lelaki dari penduduk sorga itu rahim. ya Dia rahmat kepada saudaranya. Rahmat kepada saudaranya. Sama muslim, jatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, dia rahmatnya dia tidak diam. Dia nasihati. Dia luruskan jalannya. Dia luruskan jalannya. Dan ini sekarang banyak yang salah terjemah ya di masa sekarang. Saya bilang salah terjemah. Ya, rahmat diartikan celaan, kritikan, mengajak kepada kebaikan diterjemahkan memecah belah nggak tahu ini kamusnya dari mana. Kok banyak sekali salah terjemahnya. Jadi baratnya ini orang sudah mau jatuh di jurang. Ya, mau lompat ke jurang. Terus kita bilang, "Eh, jangan lompat ke jurang." Dinasihati. Diberi nasihat mendalam. Supaya dia kembali. Ya, Datang orang berkata. nggak usah kamu peduli. Biarkan saja. Ya, kita harus saling menghargai pendapat. Artinya biarkan dia lompat ke jurang begitu. Masya Allah. Nah, itu nggak bagus ya cara, cara berpikirnya. Jadi harus. Orang itu rahmat. Rahim. Dan kecintaan kepada saudara itu. Kita cinta kebaikan untuknya. Kita cinta. Kebaikan untuknya. Nah, itu masalah juga ya. Kalau ada orang yang keliru. Terus kita diam-diam saya. Atau kita akan jawab bagaimana depan Allah pada hari kiamat. Ya Kamu lihat saudaramu keliru. Kamu biarkan saya. Kemana kamu. apa banyak pertanggung jawaban di belakangnya. Ya Karena itu bentuk menasihati itu, itu harus ada. Nah, itu bentuk rahmat. Bentuk dari rahmat. Baik. Mau adan Polatisya dulu. And terus kita lanjut sedikit. Thank you. Allahu akbar Allahu akbar Fatima La ilaha Baik. Masih di golongan yang kedua. Warajulun rahiman dan suara lelaki yang rahim Perahmat. Dari bentuk merahmati kaum muslimin, orang perahmat itu, dia tidak menganggu orang lain dengan ucapan maupun perbuatan. Karena Nabi Wasallam bersabda, Al-Muslimu mansirim al muslimuna man -muslimu namil disadihi wa yadih. Seorang Muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Kemudian dari bentuk rahmat juga, dia sering mendoakan saudaranya kaum muslimin. Itu kadang kita mengkhususkan doa untuk saudara-saudara kita. Allahu ma. Itu sering kita dengar di khutbah Jumat. ya. Allahumma kifiril Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat. Alahiya iminhum wal amwat. Mendoakan setiap Muslim dan Muslimah yang mukmin dan mukminah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita ke kuburan kita doakan. Assalamualaikum ya ahla diar min al mu'mini mu'minat. Wa ina insya Allah bi kum lahiqun. Nasya Allah lara walakum diberi salam, semoga dapat keselamatan, ya dan didoakan semoga diberi afiat untuk kita dan untuk mereka. Nah itu subhanallah disebutkan oleh bagian ulama bahwa diantara rahasia doa yang mustayabat, kalau dia menginginkan sesuatu untuk dirinya, maka dia Mendoakan itu untuk saudaranya. Mendoakan hal tersebut untuk saudaranya. Dan ini pikir yang bagus ya. Memang di dalam sahih muslim. Rasulullah Wasallam bersabda. Manda'a li'akhihi bilohri al-ghaib. Illa qala lahul malaikah, Amin walaka bimislihi. Siapa yang berdoa untuk saudaranya. Saudaranya tidak tahu doanya itu. Kecuali ada malaikat yang berkata, "Amin, semoga Allah kabulkan doa kamu itu, dan kamu juga dapat yang semisal dengannya." Misal dengannya, kalau seorang mau selalu dirahmati, doakan rahmat untuk kaum Muslimin dan Muslimat. Banyak memberi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tekan doa, kita juga dapat dari kebaikan. Kita doakan, soalnya saudara-saudara kita, sebagai diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat, diberi kesuksesan dalam urusan dunianya, urusan perniagaannya, urusan pekerjaannya. Apa itu juga kita mendapatkan kebaikannya. Jadi kadang hati itu, itu perlu kita biasakan, supaya menjadi hati-hati penduduk sorga. Ya, rahim, dia punya rahmat. Rokikul qalb, dan lembut hatinya, lembut hatinya, cepat sekali tersentuh, dan gampang tergerak, gampang tergerak. Ya, kalau itu ada pada seorang hamba, nah itu syukur ya Allah, tas nikmat. Dan kalau dia kurang merasakan itu pada dirinya, harus dia didik dirinya supaya berhati lembut. Itu ada kiat-kiatnya. Ada cara-caranya. Bagaimana melumbutkan hati. Ya. Bagaimana seorang itu melumbutkan hatinya. Dengan dia banyak membaca Al-Quran. Banyak mempelajari ilmu. Merenungi dari asma'ul Husna banyak bersyukur nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala sering merendahkan dirinya di depan Allah minta kebaikan untuk saudaranya nah, itu dari hal-hal yang melembutkan hati iya khususnya untuk kerabatnya khususnya untuk kerabatnya so, kerabat itu itu ada kedekatan dengan kita jangan pada kerabat saya itu lebih dahulu karena atas seorang muslim, apalagi orang yang terdekatnya, anaknya, istrinya, harusnya dia lebih baik lagi. Ya, subhanallah, ada orang kadang kalau dia di luar masya Allah ya, ya, senyumnya itu masya Allah, berbunga-bunga. Tapi kalau di rumah, senyumnya itu yang bunga-bunga ini berubah menjadi singa. Nah itu enggak bagus ya. Dia di luar bagus pada orang. Tapi di rumah. ya Harusnya kepada kerabatnya. Orang dekatnya. Dia lebih baik lagi akhlaknya. Lebih cepat tersentuh lagi. Ya, Apalagi dia kerabat. hanya Mubakar itu luar biasa ya. Bakar Siddiq. Ketika. Fitnah menimpa Aisyah yang diabadikan di surah Nur itu, itu kan ada sebagian keluarga Abu Bakar as yang terlibat memfitnah Aisyah juga. Seorang sahabat mulia dari kalangan muhajirin, Subhanallah Allah. Harusnya punya jasa yang besar ya. Abu Bakar memberi infak kepadanya setiap bulan. Tapi bersamaan itu ketika Aisyah terkena fitnah, dia ikut meniup-niup di situ. Menebarkannya. Kira-kira bagaimana kalau ada yang kena seperti itu? Hah? Anda sanggup nggak untuk memaafkan? Turun ayat khusus terkait dengan hal itu. Wala ya'tali ulul fadli wasa'ati minkum. Ya ada seterusnya ya, sampai disebutkan di ayat. Ala tuhibbuna ayyadfirallahu lakum. Al-ya'fu wal-yasbahu. Ala lakum. Anda jadi yang memaafkan dan membiarkan saya. Tidakkah engkau cinta Allah mengampuni kamu? Karena maafkan. Kata Abu saya cinta Allah mengampuni saya. Dimaafkan. Di ini, sahabat yang terlibat ini. Kembali diberi nafkah Abu Bakr setiap bulan. Seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Nah, ini luar biasa ya. Dari kelembutan hati. Ini kekuatan-kekuatan tidak -kekuatan dimiliki oleh orang-orang yang sekedar punya otot dan badan yang kuat saja. Tapi itu kekuatan kadang lebih besar untuk seorang hamba. Ini perlu dilatih hal-hal yang seperti itu. Nah, itu caranya dengan seorang melihat dari akhlak-akhlak yang mulia di dalam Al-Qur'an, ahli Rasulullah sallallahu dia lihat dari akhlaknya para nabi dan para rasul. Lihat dari akhlaknya para sahabat. Banyak dia baca dari biografi para ulama, para imam. Sehingga dia ada gambaran. Bagaimana orang-orang besar itu mengukir sejarah. Di dalam kehidupan. Iya. memberi contoh-contoh dan panutan yang baik. Maka ini subhanallah ya. Dari ladang ketaatan pintu surga yang luas. Orang bisa masuk di dalamnya. ya. Ya kadang seorang itu berpikir dia sholat sunnah, sholat malam, sholat lain, puasa sunnah rajin. Oh ini ladang pahala saya. Tapi dia lupa di rumahnya itu adalah ladang pahala. Kadang dia senyum kepada istrinya, senyum kepada anaknya, banyak memaafkan, gemar berbuat kebaikan. Itu kadang bisa lebih berat pahalanya daripada itu. Iya. Karena itu, Nabi SAW bersabda tentang akhlak yang mulia: "Itu adalah kalau filmizan lebih berat ditimbangan daripada orang yang rajin sholat malam, orang yang sering puasa di siang hari, lebih berat ditimbangan." Iya. Nah, ini terkait dengan akhlak yang mulia, termasuk kelembutan hati itu. Untuk kerabat yang diutamakan. Demikian pula untuk setiap muslim. Untuk setiap muslim. Islam Itu kita harus selalu ukur. Selalu ukur. Walaupun ada orang-orang yang berbuat kejelekan, berbuat salah, berbuat bidah, berbuat kemungkaran, maka kita tidak senang terhadap kejelekan dan kemungkaran bidah yang dia lakukan. Tapi sepanjang dia masih Muslim, dia saudara kita. Ada bentuk kecintaan mendoakan kebaikan untuknya, mengarahkannya kepada yang baik. Iya. Itu akhlaknya Ahli Sunnah. Itu disebut ya di dalam buku-buku akidah, itu bisa dapatkan itu di pembahasan akidah salaf karya Saobuni, akidah luasiti akar syekhul Islam, di syarhuh Sunnah karya Al-Muzani disebut sejumlah akhlak Ahli Sunnah karena akhlak yang mulia ini bagian dari manhaj kehidupan metode beragama berjalan pada Rasulullah s.a.w. diwarisi oleh para sahabat dan dipelajari oleh para tabiin dari sahabat Nabi s.a.w. ya karena itu dari kajaiban ya Abu Dawud as rahimahullah ta'ala itu berkata bahwa Ahmad bin Hambal itu karena ya adalah Ahmad bin Hambal itu dia mirip dengan gurunya wakil pada gaya akhlaknya tenangnya ya gurunya Waki dia mirip lagi dengan gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan mirip dengan gurunya Mansur. Ibnu Muhammad Tamir. Mansur Ibnu Muhammad Tamir mirip dengan gurunya Ibrahim al Ibrahim al mirip dengan gurunya Al-Qamah. Al-Qamah mirip dengan gurunya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, perhatikan ya silsilah nyambung seperti itu. Karena mereka bukan sekedar mempelajari ilmu, tapi juga mengajak, mengamalkannya. Mengamalkannya. Itu yang paling indah di dalam kehidupan. Kadang kita itu, Masya Allah ya, banyak sekali kita dengar. Kita pelajari. Tapi kita kurang di dalam mengamalkan. Bagian sahabat itu kadang diajari oleh Nabi Satu ini, maka dia berkata, Ya Rasulullah, saya akan amalkan ini, wala aziru ala hada. Dan saya tidak tambah lagi lebih daripada itu. Cuma itu saya yang dia melakukan. Kata Nabi Alaihi SAW, dalam suara riwayat, al Dia beruntung masuk surga kalau dia jujur dalam hal itu. Ada suara yang dikasih oleh Nabi, suatu itu dipegang oleh sahabat ini sampai dia meninggal. Makanya metodenya para sahabat itu, dikatakan dalam Al-Quran, Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Ba'minhum man Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki mereka jujur pada janji yang mereka ambil dari Allah. Ya kalau sudah komitmen sesuatu dia jujur itu. Di antaranya ada yang sudah meninggal ketika ayat turun ya dia tunaikan semua janjinya. Di antaranya ada yang belum meninggal tapi tidak pernah mengganti istiqamah Ya. Itu pengaruh di dalam kehidupan. Pengaruhnya di dalam kehidupan. Akhirnya yang kedua ya dari penduduk surga, rajulun rahimun roki kol-kolbi, di kurba muslim. Kemudian yang ketiga, afifun nah, mutafifun du ian, air luar biasa juga ya. Afifun orang yang selalu menjaga dirinya, dia hanya mencari hal yang halal saja, hal yang boleh saja. Dia tidak mau mendekati hal-hal yang haram. Afif. Afif bukan terkait dengan masalah pencariannya juga. Afif juga dalam lisannya. Tidak sembaran dia bicara, Tidak sembaran dia mengucapkan hal yang tidak baik kepada orang. Dia jaga. Iya. Muta Afif. Muta Afif itu dia jaga kehormatan dirinya. Dia tidak menadahkan tangannya ke orang. Dia tidak minta-minta. iyal. padahal dia punya keluarga, orang yang dia tanggung, wajib dia dafkahi. ada bebannya. Ya. Lumrahnya kan kadang dia minta bantuan orang, tapi ini enggak. Dia metafi menjaga. Nah itu sifatnya para sahabat. Ya. Kalau kalian lihat seakan-akan mereka orang kaya, enggak perlu apa-apa, tapi mereka punya iffah. Itu yang menahan mereka. Itu yang menahan mereka. Nah ini subhanallah posisi ini, ayat ini ya. Menajubkan di surah Al-Baqarah. Itu dari ayat-ayat Madaniya. Para sahabat itu sudah banyak. Nda ketiga lemah di Mekah. Mungkin orang sedikit sulit. Ada bantuan. Tapi ini mereka sudah punya negara di Medina tapi bersama dengan itu, itu sifat mereka masih ada. Sifat mereka itu masih ada. Nah ini keajaiban dari kehidupan para sahabat Rasulullah s.a.w. Ini tiga sifat ya. Kita ambil satu, kita coba dalam kehidupan. Kita berusaha melatihnya. Iya, Maka itu sudah kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Kadang seorang dari sahabat Nabi, kadang dia mengejar satu hal yang dia pelihara di dalam hidupnya tidak mau dia tinggalkan. Supaya ketika ajal datang menjemput, dia punya bekal husnul khatimah dengan hal itu. Ada harta simpanannya yang bisa dia bawa. Ya. Yang bisa dia bawa. Karena itulah ini mana-mana ya di dalam pembahasan dari sifat-sifat penduduk sorga, ya apa yang kita terangkan di dalam hadits yang mulia ini, ini mengandung banyak kebaikan. Ada kata kita merenunginya dengan seksama. Kau ulangi, kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam, jannah. Salah penduduk sorga itu ada tiga. Yang pertama du sultanin muksitun dikun muafak, adalah seorang yang punya kekuasaan, dia berlaku adil gemar bersedekah dan selalu mendapat taufik. yang kedua warajulun rahimun rakikul kalbi likul kurba wa muslim orang lelaki yang perahmat lembut hatinya untuk setiap kerabat dan untuk setiap muslim dan yang ketiga adalah seorang yang memelihara dirinya dari hal yang diharamkan dan dia menjaga kehormatannya dari Menadahkan tangan kepada orang lain padahal dia sendiri orang yang kesulitan, banyak tanggungannya. Banyak tanggungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di atas kebaikan dan menjaga kita semua di atas ketaatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang mengantarkan kita semua kepada surganya. Bagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah memudahkan kita atau kita di atas sunnah, di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya dan sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam menyimak pembahasan tentang